Selamat kita bertemu sekali lagi dalam video kita membincangkan makhraj huruf Okey, Sedar ataupun tidak, kita telah masuk ke makhraj yang keempat Maknanya kita dah pun settle uh, bahagian rongga mulut, iaitu Al-Jawuf Dan juga kita dah settle pun bahagian Al-Halq, iaitu tekak kita Dan juga paling penting, makhraj yang sangat banyak huruf-hurufnya itu huruf di bahagian lisan, lidah kita Kali ini kita akan masuk satu lagi bahagian yang keempat Iaitu menceritakan tentang kedua bibir Ha, rupanya daripada dua bibir ini juga keluar huruf Okey, daripada dua bibir ini kita bahagikan dua bahagian yang mudah Satu bahagian Kita gunakan gigi kita Kita rapatkan ke bibir bahagian bawah Seperti gini ha, Macam rabbit kan dia rapatkan ha, Bila kita rapatkan akan keluar bunyi Fa. Fa Fa Kita nak angin tu Fa Sebagai contoh kita gunakan ayat Wa amma bini'mati rabbika fahadith Fahadis, kita nak itu. Fahadis, jangan pahadis. Pah kita tak mau. Pah kita nak fahadis. Okey, itu satu. Bahagian kedua dalam syafat ini ada tiga huruf, Iaitu huruf mim, huruf ba dan juga huruf wau. Okey, contohnya ataupun maksud daripada ini adalah kita rapatkan bibir atas dan bawah connected, dua-dua kena kan. Hmm seperti itu okay. Hmm macam kita sebut begitu Okey jadi contoh seperti huruf mim kita Ma lahum bihi min ilm ma Ma Kita sebut ma rapatkan Pertama Kedua kita ada huruf ba Contohnya kita baca ayat Bi' sa mashtarau bihi Bi' sa Bi Bi' sa mesti dirapatkan Sama macam ma kali ni bi Okey ketiga kita ada huruf wow. Okey, sebagai contoh bila nak sebut huruf waw ni dirapatkan juga kita baca wahuwal wa wa. Cuma muncung sebab huruf waw itu sifatnya ke depan. Wa wahuallahu wa huwa wa huwa. Ah. ataupun kita baca au. Au. Kan kita rapatkan kedua-dua bibir kita gitu, diketemukan. Ah baik, itu adalah syafatain ataupun kedua bibir. Ada dua bahagian, gigi atas dikenakan gigi bawah, timbul huruf fa kemudian kita ada rapatkan kedua bibir kita ada mim ba dan juga wow ha okey insyaallah itu untuk bahagian kali ini